Jauh ya, hilangkan dari pandangan. We jalan jalan jalan nih berut leh. selamat pagi bosku. Jumpa lagi dengan saya Divis. <hati> Kembali lagi di YouTube channel saya. Halo bro, gimana kabar kalian? Berapa bulan kita enggak jumpa ya? Udah hampir 4 bulanan ya, bro. Ya, kita akan ketemu. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya. Oke, di video kali ini saya mancing lagi, bro. Mancing di sekitaran Rapening Pening dulu, soalnya lagi PPKM, nggak bisa keluar kota ke di dalam dalam kota dulu yang deket deket dulu. Oke kali ini saya mancingnya nyobok bro, karena rindu sekali dengan nyobok. Kali ini saya tidak sendirian, ya. saya ditemani partner saya sebelah sana udah mancing, sebelah sini juga udah mancing, saya belum. Oke nggak usah lama-lama ya, bro. kita persiapan dulu, lanjut mancing, mancing mania, ya? mandul. Jut motivated juro Koi akan master Do Ilang dari pandangan hilang dari Ilang iwak le Ilang dari pandangan ikan leh iya uh gemuk cuy ngasih kelleg cok lele lele ikan marah, ikan marah. Ikan marah, ikan marah. Ikan marah. Ikan marah. Ikan marah. Ikan marah. Mayan tuh <laughs> ah, boleh muncul. Mayan lek, terlalu lemu. gayo ya. hilangkan dari pandangan. Oke jalan jalan jalan nih le le malah nyangkol, apa, aduh malah nyangkol, Bro malah, <laughs> malah cempet, <cuy. hazimu> oke bosku kita pindah spot sing mau ragi lemangan itu apa lagi ya hilang dari pandangan, hilang dari hilang dari pandangan dan ikan ada staffrol <laughs> <laughs> See <laughs> <laughs> How do this? you <laughs> Aduh <laughs> mong wi. terus <tose> <tose> eh lumayan kena alhamdulillah